Dongeng untuk anak Indonesia, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak bunda yang selalu sehat, cerdas, ceria dan selalu berbahagia. Bunda Win akan mendongeng atau bercerita untuk anak-anak bunda semua yang ganteng-ganteng. Yang cantik-cantik tentang sahabat kita yang bernama Luna. Yang ingin sekali untuk sehat. Luna mau sehat. Suatu hari ayah dan ibu Luna mengajak Luna berkunjung ke rumah nenek di suatu desa. Ayah Luna berkata, wah rumah nenek ini sejuk dan segar. Dan keesokan harinya, ibu dan nenek, Luna memasak untuk makan bersama. Nenek dan ibu, masak apa teman-teman? Masak sup sayuran yang sangat lezat dan sehat. Isi di dalam sup adalah ada wortel. Ada kentang, ada buncis, juga ada dagingnya. Sangat lezat sekali. Pasti anak-anak bunda suka juga dengan sup sayuran. Tetapi sahabat kita Luna tidak suka makan sayur. Luna berkata, aku tidak suka makan sayur, Nek. Ternyata sahabat kita Luna punya kebiasaan yang tidak baik, teman-teman. Apa kebiasaan yang tidak baik? Yang tidak boleh ditiru oleh teman-teman sekalian. Sahabat kita Luna suka sekali makan coklat, makan permen, makan es, krim. Itu kalau terlalu banyak tidak baik untuk kesehatan kita. Juga untuk kesehatan sahabat kita Luna tentunya. Setelah Luna istirahat, Malamnya Luna tidur Dalam tidur tersebut Luna bermimpi teman-teman Bermimpi badannya menjadi besar Besar seperti beruang Baju kesayangan Luna Baju yang paling bagus Punya Luna tidak muat untuk dipakai Luna Luna sangat sedih sekali dan dalam mimpinya juga Lina bertemu dengan dua ekor kelinci teman-teman. Kelinci tersebut mendatangi Luna dan menghibur sahabat kita Luna. Kelinci berkata, Luna, jangan sedih, kami akan menghiburmu. Dua ekor kelinci tersebut mengajak Luna berkeliling kebun. Kebun buah, dan juga kebun sayur Di dalam kebun Kelinci mengajak Luna Untuk makan buah pisang Luna mencicipi buah pisang Kejat sekali buah pisang ini Kata Luna Diajak lagi berkeliling melihat apel Luna memetik buah apel Dimakan oleh Luna Ternyata Lezat sekali buah apel kata Luna Berkeliling lagi Kelinci mengajak Luna di kebun Memetik sayur-sayuran Kelinci makan wortel Luna memetik banyak sayuran Banyak buah Dibawa ke tempat nenek Untuk dimakan dan dibuat sayur Dan Luna pun terbangun dari tidurnya Luna bahagia sekali, karena badan Luna yang besar tadi hanyalah sebuah mimpi. Setelah mimpi semalam, Luna akhirnya sadar teman-teman, Luna sekarang mau makan sayur dan buah. Dan mendatangi Nenek, serta ibunya juga ayahnya. Luna berkata, Nenek... Ibu, Luna minta maaf ya. Mulai sekarang, Luna mau makan sayur, makan buah, juga makan ikan supaya Luna selalu sehat. Dan sekarang kita bersyukur, Luna. Sahabat kita sudah mau makan makanan sehat, yaitu mau makan sayur, mau makan buah, juga mau makan ikan. Cukup sekian dari Bunda Win. Untuk dongeng hari ini, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu sehat. Lain kali, Bunda Win akan mendongeng dan bercerita untuk anak-anak Bunda yang cantik. Yang ganteng, yang luar biasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah